Yo what's up gang. welcome back to my channel Detektif Slot si penyelitif Slot Gacor hari ini Oke okay, seperti biasanya hari ini gua mau terjun ke TKP nya guys Tapi ya kalau terjun ke TKP Tidak bawa peralatan kan Tidak mungkin ya tidak memungkinkan ya Oke okay, hari ini gua bawa modal 200.000 ribu Sekian guys ya jadi gua langsung cocol -co aja nih ya Oke okay. Kalian apa kabarnya ini guys semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya dan yang paling penting tetap jaga kesehatan guys aku nggak tahu di lokasi kalian itu virus-virusnya bagaimana gua nggak tahu masih mejar rela apa atau gimana gue masih nggak tahu tapi yang pasti tetap jaga kesehatan guys kemana-mana pakai masker Oke okay. rajin cuci tangannya juga gitu jaga kesehatan ya Oke okay, kita balik ke TKP ini gua mau langsung coba ke Spin Turbo 20 kali Spin Oke okay, let's go Uh, oh ya, gue mau informasikan kalau gua ini main di situs retro 777 ya tujuhnya tiga kali guys ingat tujuhnya tiga kali ya seperti kalian bisa lihat logo di kanan bawah itu retro 777 ya jadi ya gue suka main di sini karena memang situs ini situs yang paling gacur dan terpercaya guys lainnya nanti gue sambungkan di kolom komentar kalian bisa langsung terjun langsung kita kapainya guys Oke okay. sama-sama kita cuan di sini guys Oke okay, kita dikasih sensasional ya 80.000 ya main tuh Oh mana dong konekkan dong Oke okay. jelas sekali konek dua Oh ya yeah. sore nih guys kalau suara gua agak lemes nih guys nah gua nih baru pulang kerja aja guys habis udah capek jadi suara gua agak lemas gitu ya. Dan di kerjaan gua kepikiran guys, soal kemenangan gua kemarin guys. Jadi gua ini inisiatif ya, gue ini inisiatifnya langsung terjun ke TKP yang langsung ini guys. Jadi gua langsung mau membuktikan ya, sama-sama kita buktikan ya gitu. Bahwasanya ada True 77 ini memang terus paling gacor dan terpercaya guys. Nah, jadi gue ini inisiatif langsung terjun aja ke TKP buktikan ke kalian ya kalau memang gue itu selalu menang guys di sini guys. Ini kenapa gua seneng main di situ-sini hmm. Oke. Okay. gua mau coba ke 10 kalinya aja. Oke, okay, let's go. Belum di-connect kan ya batunya. Oh, ini dia connect. Untuk kalian yang sedang nonton, thank you sudah mengklik video ini. Jangan lupa dibantu like-nya, share sebanyak-banyaknya juga, subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggal informasi-informasi baru dari detektif ya. Karena detektif akan selalu mengolah-olah TKP bersama kalian. Yeah. Oke, jadi ini gue baru aja beli dek, beli spin ya. Gua mau cocok-cocok di dalam nih, guys. Karena tangan gue gatal, guys. Itu dari dari tadi gue itu kepikiran kemenangan gue kemarin guys, kan tangan gue gatel gitu, tapi ya gitulah, tangan gue gatel gitu pokoknya ya, bang kalau tangannya gatal digaruk dong, bang enggak, gua tangan gue garuk itu kalau tangan gue gatal itu garuknya beda guys, gue garuknya itu langsung terjunnya ke sini gitu, iya yes, udah dikasih tuh gelasnya tuh, enjoy. tapi masih kecil ya di ini. ini kali masih kecil ya oke nggak apa-apa total penggali masih 13 kali sisa spin sudah 2 kita lihat bagaimana ini kali empatnya jatuh kali dua nya jatuh juga yang pecah masih kecil guys oke nggak apa-apa nggak apa, apa ya nggak apa, apa ya kita coba cocok cocol di luar aja guys yang di dalam masih Aku oh, belum dapat feel-nya ini di dalamnya. Kita coba di luar aja nih. Belum ada yang konek. Oke, okay, batu kuningnya konek. Ayo oke berikan yang terbaik, k. Angkat dong tangannya, ke Angkat tanganmu, kakek Tidak dikonekkan. Aduh, sial nih kakeknya. Ayo oke batu hijaunya connect pecah birunya tidak diangkat juga ya tangannya ya lah gua coba di spin cepat 10 kali lagi oke batu kuning batu kuning lagi ayo jam dong jam pasio dong di betulan dong beneran loh di batu hijau. Cawat gelasnya, gelasnya, gelasnya dong habis ini gelasnya dulu, gelas, gelas wah gak di, wah udah konek banyak tapi gak diangkat sama kakeknya gelas, ayo gelas nah, gelas batu merahnya pecah dong gelasnya tidak dikasih juga ya, ini kakek lama-lama gue tampol nih beneran nih ya, gue jengkel nih sama kakeknya ini terbang-terbang mulu di situ, gak ada faedahnya, dia terbang di situ. cincinnya Oke, okay, tidak diangkat juga nih sama dia. Waduh, sial ini. Mangka keping lama-lama gue tampol nih. Oke, okay, langsung aja gue beli spinnya. Pancing amarah saya, guys. Kita bakal kali di dalam aja ya. Gue jengkel nih. Nah, ini baru ditangkap. Kone, kan? Oke, okay, mantap, kone, kone. Kali nah, ini kecil banget, guys. Wih deh kali supa kali supunya tuh, oh, ini kakek kayaknya kek, nguping, ini kakek kayaknya nguping. Oke okay, kita lihat saja. Aduh, itu kalinya itu tidak konek tadi. Oke okay, pecah batu jauhnya, batunya. Pelajin lagi dong. Oke okay, mantap total penggali kita udah 15 kali ya masih ada sisa-sisa spinnya 8 kali hai dong kali jatuhin dong peternya. nggak dijatuhin sama dia batu hijaunya batu birunya kuning-kuning anjir kali 50 gila wah gila gila gila gila mantap lagi dikasih kelitik. Waduh, oh, mantap nih koneknya tadi banyak juga dikali, Perkaliannya juga. Anjir, sensasional kita guys ya. Betul, gua bilang nih kan, bener gue bilang udah terbukti kalau main di retro 777 itu. Ya ini, berkahnya ini nih, mainnya di sini Nah, ini total penggali tiba-tiba udah 70, 73 kali aja guys. Ini kalau konek lagi, gua pasti, gua nggak tahu sih, kalian saksikan aja dah. Ini kalau konek sekali lagi, ini pasti gacor sih gua ini, betul gua. Oh. Ini udah konek ini hitungnya udah konek guys. Ini udah kali 5 -nya tuh. Ada kali 5 tuh. Nah, ini udah konek Hmm, kalian saksikan aja guys. Dikasih lagi kali umpannya tuh. Kali 82. Sensasional itu. Kan gue bilang apa? Sensasional lagi kita guys. ribu guys. Gila, gila, gila gila Gila gila. Modal gue cuma 200.000 loh tadi. Kan memang terbukti udah. Jadi kalian tuh Gua ragu ragu lagi lah guys, ini gue udah bukti langsung ke kalian nih, ya. Padahal gue iseng-iseng nih main hari ini nih, karena gue ganteng gue jadi, nah, jadi ya, jadi ya coba lah di. Tapi kayaknya udah deh ini gue, gue langsung mau wedi aja lah. Gue mau nikmati hasil kemenangan gue nih, ya. Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa di TKP selanjutnya, Arios.